Selamat pagi guys aku ingin melakukan rutinitas di pagi hari aku nah tadi setelah aku bangun pagi aku langsung menggunakan daripada cleanser biskin nah ini setelah dari cleanser biskin aku ingin menggunakan dulu sebelum aku make up seluruh raja aku karena melakukan aktivitas hari ini yaitu dengan menggunakan adalah essence ya ini essence nya punya aku. Mana kalau esen punya aku, aku tidak usah menggunakan menggunakan dengan kapas Kita kasih 3 tetes guys Esen ini sangat ringan sekali, bebas minyak dan alkohol Menyeimbangkan pH alami kulit dan meningkatkan daya serap kulit untuk kulit kita lebih cerah setelah ini aku pakai active day cream yaitu krim pagi dengan tekstur ringan dan bebas minyak tidak menutupi pori dan mudah meresap dan yang penting dia bisa menghantarkan antioksidan dan nutrisi menyegarkan kulit kusam dan lelah dan yang pasti lagi yang penting banget guys melindungi kulit dari sinar UV polusi radikal bebas Yang terakhir aku menggunakan Biskin SS Cream, dimana kandungannya SPF 50+, mampu melindungi wajah dari bahaya sinar UV. Dan Biskin SS Cream ini memiliki fungsi lainnya yang bagus banget, guys. Sebagai foundation, skin care, dan makeup base. Jadi, segitu aja dari rutinitas aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Detail dari barang-barang yang aku pakai ada di description below. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye!